Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Biar makin semangat persahabat ya kita lihat potret Papa Bi dan Bunda Lesti Momen liburan di Bali Masya Allah senyum mereka memang luar biasa Kita melihatnya tentunya bahagia sekali Alhamdulillah Leslar selalu bersama Mudah-mudahan bahagia terus Dan semoga... Kembali rukun rumah tangga dan kedua keluarga Amin Hanya doa terbaik selalu diberikan untuk Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh aku dunia Lestlar Masya Allah Semakin di zoom, semakin cakep aja nih berdua Cerah adem banget gitu kalau lihat mereka berdua Masya Allah semuanya adem ya melihat Lesti Bilar Semoga selalu seperti ini, selalu bersama, dan semoga Leslar tentunya dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita simak juga, persahabat, di kabar selanjutnya. Ada kabar terbaru yang kita dapatkan diunggah Ayah kejora, Ayah kejora dan keluarga, persahabatia ya, sedang OTwc anjur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang berada di Cianjur Semoga selalu diberikan kekuatan, ketambahan, dan perlindungan persahabat Amin Bersama Bibi Indi juga persahabat ya Keluarga besar Lesti, OTP Cianjur Untuk melihat keadaan dan tentunya kondisi saat ini di Cianjur Hanya doa terbaik untuk keluarga besar Lesti Dan saudara-saudara yang berada di Cianjur Kemudian juga persahabat ada informasi mengenai perolehan voting sementara Bunda Lesti di Ajang Indonesian Music Award 2022 Alhamdulillah sedikit lagi tembus di angka 9 juta Vos Sudah 8,8 juta voting untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan semangat terus warga Konoha Bismillah bawa pulang Piala Penghargaan IMA 2022 Jangan lupa juga bersahabat ya Karena batas voting itu tanggal 5 Desember untuk IMA 2022. Jangan jangan lupa juga untuk Bunda Lesti di Indosiar Persabath ya. Itu batas waktu votingnya 2 Desember. Semangat terus Persahabat sampai penutupan. Mudah-mudahan Lesti Kejuara bisa memborong piala penghargaan. Kemudian juga kita simak Persahabat Ada postingan dari Leslar Sweety nih ya. Di sini kita simak kalimat yang diunggah, maaf ya buat si tukang pageliat. Aku tidak pernah dibayar atau disawerin duit sama idolaku. Alhamdulillah, saya sayang mereka tulus, jadi tidak dibayar pun aku tetap setia sayang sama mereka berdua. Ini tentunya penekanan persahabatnya dari Leslar Sweety mengenai banyak sekali di luar sana orang-orang, tentunya mengira bahwa fans Lesti Kejora itu dibayar. Persahabat kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah, ini asli, no Google Sorry, sorry, strawberry Yang bilang gue dibayar, denger loh Pada kasih sayang gue ke Leslar Tulus Sok-sok kau live bilang kau dibayar berapa Tuh persahabat ya Ada yang live katanya persahabat bilang Bahwa Leslar Suite ini dibayar oleh Leslar Di sini ini dijelaskan persahabat ya, Bahwa tidak sedikit pun persahabatnya dibayar Karena Cinta dan kasih sayang dari fanbase tentunya tulus kepada Lesti dan Rizky Billar. Mudah-mudahan persahabat, Leslar semakin banyak dukungan Leslar semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat perhatikan ada informasi dari Kak Wilen Chaniego persahabat ya bahwa hari ini bakal ada kejutan lagi persahabat ya tepatnya malam nanti bakal ada Liga Toba Boys season ketiga persahabat ya jangan lupa lanjutan kemarin bakal tentunya ada kejutan bakal ada live lagi di Instagram Toba Boys jadi jangan sampai ketinggalan. Idola kesayangan kita akan hadir Persahabat ya, karena idola kesayangan kita Akan satu tim bersama Kak Willian Chaniago Di Golden Warriors Doakan mudah-mudahan Papa B selalu sehat, selalu diberikan Tentunya kebahagiaan Sekarang kita lihat persahabat jadwal Papa B main sepak bola bersama Tim Golden Warriors Di sini kita lihat jadwal dari Toba Boys Persahabat ya. Golden Warriors Tim sepak bolanya Papa Bilar Itu mainnya di game keempat Doakan saja persahabat, mudah-mudahan Tentunya ada kabar baik, ada kejutan, dan ada cedukan vitamin pastinya untuk kita semuanya Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan menkomentar, Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh